Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai ahi, uhti, selamat datang di channel Perindu Surga. Ucapan terima kasih dalam Islam dan penggunaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Hadis Riwayat, Abu Daud, 4811 dan Tirmidzi, 1954. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhumah, ia berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda, barang siapa yang diperlakukan baik, lalu ia mengatakan kepada pelakunya, jazakalohu khairan, artinya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh ia telah sangat menyanjungnya. Hadis Riwayat, Tirmidzi. Jazakallah khairan ini mempunyai arti, semoga Allah membalasmu. Dengan begitu, dapat dipahami bahwa ucapan Jazakallah khairan dalam Islam bukan hanya sekedar ungkapan terima kasih tetapi juga disertai dengan doa agar orang yang telah berbuat baik mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Doakan dengan kebaikan, itu sudah menjadi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadilah manusia yang pandai berterima kasih, lebih-lebih pada orang tua guru dan setiap yang telah memberikan berbagai kebaikan pada kita. Semoga Allah memberi taufik pada kita supaya pandai berterima kasih, semoga bermanfaat.